Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du.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 Sahabat-sahabat tembaga -sahabat, sekalian, berikut ini adalah daftar weton dan ini nanti ada sekitar 18 weton yang jika didasarkan pada hasil perhitungannya, ini nanti diperkirakan paling bagus peruntungannya, paling banyak rezekinya khususnya di bulan Ramadan Tahun 1443 Hijriah yang kebetulan bertepatan dengan bulan April ya tahun 2022. Nah perhitungan ini mungkin sedikit agak rumit ya karena harus menggabungkan neptu kemudian neptu tahun mongso wuku serta sasi ya dalam penanggalan Jawa Abuki. Tentu saja ini adalah ringkasannya saja. Jadi ya ini tidak didasarkan pada naungan wetonnya ya. Oleh karena itu nanti mungkin saja hasilnya ini berbeda dengan uh, perhitungan siklus uh, kesuksesan uh, seseorang yang didasarkan pada usianya. Nah, meski demikian naungan seseorang itu ya sedikit banyak pasti ada pengaruhnya. Yang penting ya, hasil perhitungan ini kita jadikan sebagai motivasi saja, sebagai penyemangat saja. Oke, baik kita langsung saja pada e, pembahasannya seperti biasa bagi menjadi tiga kategori ya kategori yang pertama ini yang sangat hoki atau sangat beruntung yang hasil perhitungannya ini sisa atau isi tiga kemudian kategori yang kedua ini kategori yang beruntung atau yang hoki di mana hasil perhitungannya ini isi atau sisa dua dan kategori yang ketiga ini kategori yang cukup beruntung atau cukup hoki yang hasil perhitungannya ini sisa atau isi satu. Baik untuk kategori yang pertama di sini ada 9 weton ya. Yang pertama yaitu weton Minggu Wage. Minggu Wage ini Neptunya 9 dan dalam perhitungan ini hasilnya ini sisa atau isi tiga. Kemudian yang kedua yaitu weton Minggu Kliwon. Minggu Kliwon ini neptunya 13 dan dalam perhitungan ini juga isi atau sisa 3. Lalu yang ketiga yaitu weton Senin Wage. Senin Wage ini neptunya 8 dan dalam perhitungan ini juga isi atau sisa 3. Kemudian yang keempat yaitu weton Senen Pahing. Senen Pahing ini Neptunya 13 dan dalam perhitungan ini hasilnya ini sisa atau isi 3. Berikutnya yang kelima yaitu weton Rabu Wage. Rabu Wage ini Neptunya 11 dan dalam perhitungan ini juga isi atau sisa 3. Kemudian yang keenam yaitu weton Rabu Pahing. Rabu Pahing ini neptunya 16 dan dalam perhitungan ini juga hasilnya isi atau sisa tiga. Kemudian yang ketujuh yaitu weton Kamis Wage. Kamis Wage ini neptunya 12 dan dalam perhitungan ini juga isi atau sisa tiga. Kemudian yang kedelapan yaitu Weton Kamis Pahing. Kamis Pahing ini Neptunya 17. Dan dalam perhitungan ini juga isi atau sisa tiga. Dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu Weton Sabtu Pahing. Nah Sabtu Pahing ini Neptu Woton tertinggi. ya Neptunya 18. Dan dalam perhitungan ini, ya, hasil perhitungannya juga isi atau sisa tiga. Nah, itulah tadi ke-9 weton yang masuk dalam kategori yang sangat beruntung atau sangat hoki, ya. Tentu ini harus dimaksimalkan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk kategori yang kedua, ini kategori yang beruntung atau yang hoki, lah, gitu, ya yang e, hasil perhitungannya ini sisa atau isi dua dan di sini hanya ada empat weton saja. Nah yang pertama yaitu weton Senin Kliwon. Senin Kliwon ini neptunya 12 ya dan dalam perhitungan ini ya hasilnya ini sisa atau isi dua. Kemudian yang kedua yaitu weton Selasa Kliwon. Selasa kliwon ini neptunya 11 ya dan dalam perhitungan ini juga isi atau sisa 2 lalu yang ketiga yaitu weton Rabu pon. Rabu pon ini neptunya 14 dan dalam perhitungan ini juga isi atau sisa 2 dan yang keempat atau yang terakhir yaitu weton Sabtu kliwon Nah, Sabtu kliwon ini Neptunya 17 dan dalam perhitungan ini juga isi atau sisa 2. Nah, itulah tadi keempat weton yang termasuk dalam kategori yang beruntung atau hoki. Kemudian untuk kategori yang ketiga, ini kategori yang cukup beruntung atau cukup hoki nah ya yang hasil perhitungannya ini e, sisa atau isi satu saja. dan di sini ada lima jenis weton. Yang pertama yaitu weton Minggu Pon. Minggu Pon ini neptunya 12 dan tentu saja ya dalam perhitungan ini isi atau sisa satu. Lalu yang kedua yaitu weton Selasa Pon. Selasa Pon ini neptunya 10. Dan dalam perhitungan ini juga isi atau sisa satu. Berikutnya yang ketiga yaitu weton Kamis Kliwon. Kamis Kliwon ini netonya 16 dan dalam perhitungan ini juga isi atau sisa satu. Lalu yang keempat yaitu weton Jumat Legi. Jumat Legi ini netunya 11 dan dalam perhitungan ini ya hasil perhitungannya juga isi atau sisa satu dan yang kelima atau yang terakhir yaitu weton Sabtu pon. Nah, Sabtu pon ini Neptunya 16 dan dalam perhitungan ini tentu saja sama ya hasil perhitungannya ini sisa atau isi satu. Nah, eh, itulah kelima weton yang masuk dalam kategori yang ketiga atau kategori yang uh, cukup beruntung. Jadi kesemuanya totalnya ada sekitar 18 weton ya yang masuk dalam perhitungan ini. Sisanya ini berarti ada sekitar uh, 17 weton ya yang tidak termasuk dalam perhitungan ini karena uh, jumlah weton itu kan ada uh, 35. lima uh, dikurangi 18 berarti uh, sisa 17. Nah, untuk sahabat-sahabat semuanya yang e, barangkali belum masuk dalam kategori perhitungan ini, ya enggak apa-apa, harus tetap semangat, harus tetap optimis, ya. Roda kehidupan ini terus berputar, boleh jadi hari ini, bulan ini, kita belum beruntung, tapi insya Allah selama kita terus semangat, berusaha, berikhtiar, e, suatu saat nanti akan e, mendapatkan hasil yang baik nah itu saja yang bisa mbak sampaikan dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan ya sebagai motivasi buat kita semua dan kurang lebihnya mbak mohon maaf akhirul kalam wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh